Alhamdulillahirabbil alamin wal anbiya' wal murtakin wassalamu ala Muhammadin wa ala doa Bapak-bapak ibu-ibu Engkang boten sakit kita syukur Allah Subhanahu wa taala. Pipo Tengah sebelumnya, kasih kesehatan, sehingga sanggar, angka, rutinan naos, puasa. Ubi-ubi, kamu pernah kenakan Amin. ikut. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa Alaihi wa ala wa ala ala Nanti dalam dari ingkan Kamu sore hari ini itu teman kita berbuat tahu ke-2 maus jadi mungkin kalian terus kita mungkin di sehari-hari. ingin boleh Allah boleh agar kita mengetahui tentang ilmu itu akan di sepura, di Kampura dosa sebelum orang yang hatiku melangkah dan berarti jenisnya lawan tahu saat ini bisa di dengar saya ingat itu dan ingat itu dan ingat itu ilmu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 performa Hai angri mu monastery lazio baptism al- response hai ulama Allah. wa Terhumbang, terhumbang, Muhammad, ma jahat, kurya, kurama, dan terhormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama dan Allah taala. Tur Dan kita diperintahkan bikin ini dalam mengambil bin nabi itu di Yelamat, agrimu, ponjur-ponjara surah hadis itu diawali dengan Yelamat, di kalau katanya kata perintah, ini kita diperintahkan oleh nabi dengan Yelamat Muhammad untuk memilihkan ulama. Itu orang-orang yang tadi kibu. Hari kibu itu dipercakap sejauh atau berbau, berjalan di kibu kaksir, ilmu bahasa, kemudian dapat hadisnya juga banyak, karena sih karena aku ulama, aneh namun namun apa biro hafiznya ulama menguasai berbagai bidang, bidang ilmu khususnya di bidang Islam. Dan ini perintah yang dari Nabi, aklimu, mulia Nasi Jadi kita disuruh untuk menjaga orang yang halim. Karena apa? Karena orang yang halim itu dimuliakan langsung oleh Allah subhanahu wa taala. Dan terhormat bagi para para dengan lekar pemerintah hafidh agar di bawahnya sholawat alaihissalam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasron lawan sah lawan Pak Pareha dan Gebunga Solo bila sebab nyawa orang laut, kalau orang laut, kalau orang tanah, maka dari kesopan susila orang tanah, saking alai dan kono-kono penyawa mal. Nah yang malaikat lagu malaikat Muhammad wong wal bunga maksud saya pulang dengan alamah yang lalu mengakoni sholat bolong di yang orang karena motor sholat bolong di bulan, luar soli, sholat sholat sholat Dilakoni untuk kota, jadi kita mencari ilmu, satu bab, satu tema, atau dalam majelis majelis mahal sang kreativiti. Walaupun tidak dilakukan, itu lalui untukmu dan tiba melakukan solat sunah selokan. Tentu di ingat, setelah yang pertama ingat orang air nomor, yang lainnya. Nah, itu, lebih baik daripada melakukan sholat sunnah saya berdoa, "Selamat malam, selamat malam, selamat dia menekan bulu sholat taraweh malam ke sembilan, gini dia mikir seolah-olah orang yang sholat taraweh beribadat baca Alloh, bagaimana ibadahnya para Nabi Nabi Islam. Terus dua derajat okay, okay. lagi, kemudian tadi lah sholat taraweh malam sembilan itu, itu turun melaksanakan sholat taraweh, laku serta para nabi. apabila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.